Sebaliknya waspadai jika harga USD SWIFT terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.96490 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.95646. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 April tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 0.8.1.2.1.2